merayakan uh, Iplek dan tentu buat seluruh warga Indonesia warga Jawa Tengah selagi di Solo selamat merayakan Iplek di belakang masyarakatnya pamit sekali dan saya lagi ada di kontek kontek Tim Toksi Tim Toksi ya, lebih lagi pada ya, ya. ya. Terima mau lihat Tadi Pak? Tadi udah Tadi udah rezeki banyak ya, ah, ya Anu Pak? Ya.. Ya.. Ya.. Ya.. Bukit, gaya, gaya. Tuh, ternyata Lalu kita pengen.. Terima kasih sekali.. sehat.. siap.. Selamat lagi Jadi lo pak? Dulu Selamat masih kasih sekali, Pak, Ya. sehat semuanya. ini perayaan imleknya sekarang ramai banget dan saya kira ini untuk pertama kali kita bisa merayakan secara terbuka mudah-mudahan semuanya bisa berbahagia selalu dan saling menjaga ya itu aja ya, Rame tengah perayaan sudah ramai sekali yeah. oh Pak, Pak. Pak, kaliberan bahan bangunan kan ya. Nah, kalau untuk pemanduan Mas Pak. 10. Ini campur-campur. Racembor campur Pak. Betul kan? ya. Ternyata meriah sekali, jalannya macet, mobil nggak bisa lewat. Jadi setelah tiga tahun kita tidak bisa merayakan hari ini, uh, Kota Solo merayakan uh, Imlek dan ternyata di Pasar Gede, Ruwaminya minta ampun. Pasti malam ini banyak orang sedang berbahagia. Malam ini ekonominya tumbuh dan saya titip terjaga tetap jaga kompakan, jaga keamanan bersama-sama, ciptakan kegembiraan dan kebahagiaan bersama-sama, dan selamatlah buat mereka yang merayakan ikhlas. Ketertibatan kawan-kawan Banser, gimana ya. Pak Gede? Oh iya, tadi senang kawan-kawan Banser ini. Nah, ada Banser, ada Linmas, ada TNI hari ini, ikut menjaga, polisi ikut menjaga, semuanya demi ketertiban bersama. Tapi yang paling penting, ya yang jaga masyarakat sendiri. ya. Orang Bisaar, Apa Tuh pak Tuh pak selalu selalu ya pak ya pak, Jawa, Urba, Saya, true, ya. Ya pak